ni aku bawa kawan kerabat aku. Kita nak main satu game ni. ni. Dia five fish je. Ni kita dah sediakan whipped cream. So, tapi kita tak naklah main biasa-biasa. Kalau kena macam tu je malah untuk tidak-tidak. Kita ada de denda. Tapi denda kita best je. Makan-makan. Makan. Makan makan. Kita kan suka makan-makan. Kita nak makan Murtabak. Meri pedas Giler, Sedap kan? Sedap? Nak lagi sedap? Kita tambahkan dengan Nutella. Pusat tu. Unboxing. Aku beli dekat Shopee. Ya. Siapa mahu boleh beli nanti kalau aku rajin. Kalau lah. Mana campak ni? Nampak? Campak bawah tu uh, Raja aku akan... Apa? Tak letak letakkan ni Haa pandangnya Kenapa tak aku. nak letak ni? Tak letak Tak muat Jom, Nak letakkan <laughs> tu Macam <laughs> lucu je Memanglah lucu hmm. ha. Kita guna tangan yang ni Yang nipis sikit okay Ayah letak gambar you oh. all Ini kita ada empat ke muka aku Kita ada spinner dekat sini untuk kita pusing berapa kali nanti Okay, sudah so Kita tengoklah sama ada kena letak Bila kena baru kita kena makan Betul tak buat tadi ya Okay, letak bawah Kamu nak guna tu? Tak nak tak Bawa aku je lah <laughs> Masuk <So, laughs> Haa, jadilah Pergi sikit eh, Kita tak tak tali lagi Sikit kan okay, <laughs> ok lah tadi lah siapa jalan ni <tali> Ok lah tadi Tanpul Tanpul Tanpul Alang Okey, lah tak macam oh. Haa Ikut kereta je <tapi> lah lepas alang Ok lah Lepas tu pusing Ok Pusing okay. hmm. Satu dua tiga Empat kali okey. Good luck Ok jap jap jap <tod> Satu, dua, tiga, empat Empat, alamak, <laughs> dia tengok! Aku nak jatuh, dia ada. jatuh Menaji, menaji Dari kata kau tak jatuh, tak jatuh, tak jatuh, tak Eh, tegaklah tegak, mesti aku ni. jatuh Satu, dua, tiga, empat We memang kena, kenal balasita ni <laughs> Aku dah agak dah mesti aku yang kena dulu, patut eh belakang terlilat Eh, mana macam tu? Satu, dua, tiga, yang mana? Adik Adik, good luck. Sabar sabar? Satu, dua, tiga Lima aja <tuk> Satu <tuk> ni. Ber tisu malah lah. Tak ada. Hmm. Aku. Ah, ada laju. Aku pantas tisu buat. Awak ambil tisu tadi. Buat tisu boleh? Oh, tisu. <laughs> Kesian. <laughs> <dia>. <laughs> okay, aku kelap macam. Aku terangkan kaki dia. Tunggu nak makan. Tulah aku kata sabar. dulu. Laju <laughs> je tutup pula. Kamu mata tu. Bila tutup mata, <laughs> mata tu. Ambil okay. tisu kat dapur. Oh. Ayah apa-apa. Basar lah. Ah, cik ambil tisu aku. dapur. tisu. susah. Amin. Susah nak keluar. Cepat-cepat. Tengok tu terakam ke tak? Penat je moment adik kena tadi. Adik akan makan satu potong aku punya ni. Tabak, Maggi, pedas gila. Macam adik tisu. dah lah malas nak join masuk video. Kena pula kat dia. Adik suka. Uh, sebab kita nak bagi pedas, adik tak boleh makan pedas. tu so, tak payah. Potong-potong dua. Sikit je. Okay. Kita tak Nutella atas ni. <coughs> Nampak orang yang belakang oh ni Kenapa memang dah main macam tu Kita ada duit lagi nak bayi Kamu silatlah nutella tu dulu huh? Ha? Apa awak ni? Makan nutella dulu, baru <tuh> makan megi botol Barlah, rasa tu doang aku? Kena sikit Memanglah akan kena sebab Yelah. tu lah Aku kata kat Acik tak payah Kita kena mana, mana pula? Gila Nampak ke nanti semua nampak hmm. dah tu Picit-picit Dapat Acik, adik makan dulu Oh, lupa Sabar, sabar, sabar, sabar dulu nak tunjuk ni Okey, tunjuk aku nak Makan ni Tak, tunjuk ni, dia lepak Terus uh. Okey, adik dah makan Aduh, dua, tiga Hah? Tidur Satu Tuh Wah! Ah, aku tarik kok Haa, ah, aku baru ni, ni <laughs> mudah ni wow. terkecurah adik, sedap tak? Rasa whipped Baik. Tak. Taklah. Dia dalam air selalu. Dalam air ayam Selasa aku akan ada hmm. whipped cream. Biar aku selamat first round. Dan jangan masuk ke penuh. Yelah first round je. Jangan nanti jang. semua kena. Yelah baru. Rafael takkanlah tak kena. Kan ada operasi sedap tak. Pasal apa ni? Rasa tak apa-apa ya, dia. Nanti. Uh. Makan. Kita habis ni sampai 1 la la pasal en lo sampai la tu krik menang dapat berapa dapat duit tak duit belum dapat duit dah ya. buat nak buat itu pemalas pada dapat boleh lah 1 2 3 5 hmm <laughs> ni tunduk. Ni macam contoh eh. dia mentak tunduk pun kira. Jangan mata. Okey, COVID dia kena. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Eh, ni aku yang kena Tentu lagi. Kita aku yang kena. Hmm. Padahal aku memang auto pejam bila pusing benda tu. Ya, lah auto pejam. Eh, apa lima lagi memang kena lah. Mm. Siut lah, siut. Bismillah. Ni makannya. <coughs> mm. ah. Kenapa kena kat sini lah, tak kena kat mulut tu. Aduh. Begini rasanya. Aku dah ready dalam mewakul-akul tau. Sekarang dengan Alam masih bertahan Main juga kali. Okay <laughs> Adik buat tu Apalah, Tak perlu letak depannya lah benda tu Eh, kabur pandangan aku Kena layan sapa Oh, kau pun pakai ni hmm, Sedap, show sedap Oh, banyak pula Letak jualan siap-siap Eh, tak oh, Banyak pula aku buka Tunggu, tekan lagi hmm. eh? Tadi boleh eh, Tak dapat ke Bursa pertai. Oh, Muak merecik weh. Merecik. Guys, makan. Tabak. Megi bra gila Nutella. Mu tengok ada rak tu. Kak sini. Ni dah. Mu menggetar. Dah, tangan. Habis tisu. Satu, dua, tiga Dua, sabar sabar Hujam mata setiap Setiap aku kena Oh, dua, tiga Oh Dua Macam <laughs> <laughs> mana dua lambat tu? Haa ah, dah Aku pun kena Satu <laughs> alam kena kan, tak kena. Satu, dua, tiga Tu. Lu. Be. cik tak dengar pun. Alam ala bagi. Kita kena musing bagi ala kena. Hmm, ngati tak tahu aku. Ada hmm. orang kata orang buat hmm. video makan betul menyangkutnya eh. tak larat tak larat. Rati dah makan, Acik dah makan tu. Ah, tak acik tutup buka. 1 2 3. 4 5. Lima. Kan tadi 5 Tak guna sebab tak ada Acik tu kena. Macam dia tak tentu juga.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 mana cik tak kena satu dua tiga dua jangan jangan nak kenal kena. tolong tak tahu kenal oh aku ni kena hey ada nak pusing satu dua tiga mana cik tu pusing kita patut agi tingkan ni kat dulu. Wuuuuh Mana hajial lah, tak kena order Dah tiga round dah, tiga kan? Uh -oh. Tukar tu empat round tu hmm. Lepas tu gua empat round <laughs> Tak apa ke? dia tak kena kita sepatutnya Ni? Eh makan lah tu eh, dulu Eh lah tau lah dah makan Okey sebab benda sedap boleh. 2 3 4. Oi oh, tadi. Kacit jangan kali kena kad dia tadi. Kau ni orang alas wey, aku ajak Latina laki dia. Dah habis dah Dah habis tisu eh Kalau aku kena aku lagu apa Guna <laughs> tudung Baju ayah Bagus eh Lepas tu main lagi Tak Lepas <laughs> tu nak pusing biar aku kena Lepas <laughs> <Nak laughs> lagi Lepas lagi lah apa Patut makan ni Dengan whipped cream uh -oh. Okay boleh kita, okay ni round Yang ini <laughs> oh, Round last. Tak tahu dah setengah jam. Kan nanti aku yang dapat. Baguslah kau tak nak dapat lagi pun. Bukan teruk pun rasanya. Satu. Tu dah lah. Dah lah. tu banyak nak. Ada yang kena pun. Oh lain <tuk> <Dia> kena. <gana. tuk> tu dua tiga. Empat. Ya Allah. Tahu lah tu ni kakak ajaibannya. Dia kena, haa makan jangan whipped cream kau <laughs> Whipped cream kat <ke> <laughs> muka <laughs> Mereka ada kisun mata pulak tu Memang lah aku tadi buka mata Labi Habis raku. dah macam mana kita nak lap nanti Banyak gila pun guna kan Tau cik sampai dua Ambil krim. lah kau nak makan krim. dengan whipped cream kan <laughs> Tak nak <laughs> Bagi lah bagilah Tadi kata semua Bagilah aku rasa dengan tu ah, Makan tu dua, bubur cream satu bubur mentila satu Bak tu Dah habis penutup jadi alangkah tipu matumakan yang whipping cream. Tak payah letak banyak? Jelas sekali, je lah Siccungin atas macam kaki. Nah, kalau tak, Nak Rabu nanti lah. Maters, Mata Rabu, mata Rabu. Aku pun Rabu baru festival ni. Ya Allah selamatkan aku Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Sedap kan maybe pedas ke? Okay. Tak rakam Satu yep. Nak rasa juga mie dengan whipped cream macam ni mm. Lepas dah tak ada ni Satu, dua, tiga Empat lagi okay. Nak dek, dek Oh macam kena je ni Tisu dah. Oh. Sebab aku rasa berat benda tu dia nak naik. Macam ni? Macam mana ni? Dah biar. Tapi buat tisu je. Hmm, tisu aku tadi demo guna tisu banyak sangat. Aku satu je. Nampak. Aku hmm. nampak. Sabar dek. Yelah nak tekan. Yang tak sabar-sabar pulak. -sabar, uh, aku yang engan sekali je. Aku rasa sangat puik. Lepas tu. Bagus makan menter. Kat aku ni. Eh. Tak macam mana? Adik, bubuh kat sini aku nak makan. Benda ni. Hmm. Segar-segaris macam halang tadi. Titik-titik, titik. -titi. Hmm. Jadi okay dah. Ni hanya anan dan saja. Canggot saya butuh satu, dua, dua tiga, dua, dua, dua, tiga, Fata, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga Aku kenal ni Tengok cik Aku no, Adi, tak benar, tak benar Aku tak rasa apa yang dekat ni <tuk> Okay, uh, tiga, dia dapat tiga Oh <laughs> uh, dia macam nak <laughs> uh, terangkat je benda tu <laughs> <laughs> Macam aku yang kedua tadi, aku rasa je benda tu nak naik dah Liza tu, Liza tu Okey dah, pergi sejauh Acik kenyang main <laughs> <laughs> Lagi jangan lagi lapar Ok, nak makan Eh sabar tak bubur tu lagi Masalah <tid> je Komen ke eh. hidup Kenapa dia jatuh? Dah boleh makan tak? Makanlah Okey. Eh apa kita tunjuk tangan ni Okey. Itu sahaja video kita untuk hari ni Jangan lupa untuk like dan juga subscribe Dan juga komen yang murni saja. Jika anda bukan murni Komenlah murni Walaupun anda bukan murni Ok Bye. Byeee! Dewi ni kita hari ni. Aku ni dua kali, -empa kali kau guna. Empat-empat pusing kan? Aku ni dua kali kau guna. sekali. Adik kena berapa kali? Dua. Tid dua ke tiga? Hah? Tiga Acik? Empat Empat-empat dia kena. <laughs> Kesian lah Acik. <laughs> okay bye. Jumpa lagi next time. Marilah kita.